Dua putaran terakhir last pin oke okay, manggis pisang kali 20 nice banget candy biru kurang satu candy biru ah itu dia ya candy birunya pecah lumayan kali 20 cok kali 20 tambah itu uh 31 nah kita dikasih sional di akhir spin gratisan ya 587.000 nah kita dapat profit lagi di sini guys ya <tuh> hal guys jumpa lagi seperti biasa bersama saya kita main lagi di sini di Sweet Bonanza biasa guys ya di sini aku bawa 100 ribu dan kita bakal lagi di sini bakalan unboxing lagi ya pola terbaru bermain di Sweet Bonanza ya oke di sini langsung aja kita main barbar -bar ya di bettingan 6000 kita kasih langsung 30 putaran otomatis di mode turbo spin semoga kita langsung dikasih free spin gratisan ya biar nggak rungkat guys ya karena dia bet 6000 nih gawat cok kalau nggak dapat Oke pecah hanggur. Pisang connect oke. Okay. Semoga hari ini kita masih dikasih yang namanya kehokian, ya. biar bisa WD, cok, berapapun. Pokoknya lima kali pada modal, kita langsung cabut, langsung WD, ya, guys, ya. <gih> oke, okay, di sini, pecahan demi pecahan udah mulai nampak, di sini tapi belum ada nongol. E lollipop 4 ya, tadi ada lollipop 3 cuman nggak pecah, ya. Jadi nggak mau nambahin jatuh lagi. Oke, okay, pisangnya pecah. Oke, okay, masih belum juga, di sini saldo tinggal 67.000, apelnya pecah, pisang juga boleh. Uh, candy biru nggak mau. <coughs> anggur pecah, semongki. <coughs> Oke, okay, manggis sama anggur, sambah semangka. Nambah lagi candy biru, nambah pisang, lovenya kurang. Kurang ya. Anggur anggur lagi pecah di sini masih belum juga nongol ya. Kita lihat dulu di sini sampai berapa putaran dia bakalan nongol ya. Di sini usah itu kita naik lagi ke 92.000, cok. Apalagi ya, hampir balik modal nih. <coughs> modal tadi 100.000 ya. Oke. Okay. Apel pecah, Candy jo. Nah, akhirnya ya. Jelly ijonya pecah, kita langsung dikasih free spin gratisan di sini dan di sini kita cuman kena 14.000 ya. 14.000 kita dapat free spin ya. Cuman udah habis berapa putaran ya. Karena putarannya bagus jadi kita dikasih lagi modal di sini cakep konek yang di birunya. Lumayan kali 6 6 tiga ya, 18 perkalian dan di sini kita langsung dikasih sense eh sense nah, Langsung dikasih nice. 129.000 rupiah nah cakep sih profit pertama nice ya 558.000 sisa putaran tinggal lima lagi masih juga belum connect semangkanya banyak banget itu perkaliannya dong bangke 4800 lumayan itu kali kaliin oke 2400 connect lagi oke lumayan kali 6 di total-total 21.184 dua putaran terakhir last pin.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 cuan cuan cuan cuaca eh 772.000 gratisan free spin kita dapat ya. 852.000 sini kita langsung stopin aja. Dan di sini aku bakalan reset bednya ke 400 rupiah karena apa? Karena di sini kita udah dapat kemenangan yang lumayan. Jadi di sini kita main santai bye lagi guys ya. Kita main kalem lagi di sini di bettingan kecil, di bettingan 400 tambahin lagi ke 70 putaran quick spin ya. 70 putaran quick spin atau 70 putaran otomatis ya karena udah dapat cuan yang lumayan modal 100.000 up ke 800.000 udah le, berarti kita udah cuan lebih 700 ya. 700.000 lebih itu lumayan banget, cok. model Modal buh Uh, lapenya pecah kenapa enggak di dalam dan segitiga gitu ya. Langsung dapat nice ya, otomatis kita dapat pecah love ya di luar ya. apalagi di dalam itu kena aja kali 20 tadi udah mending joy. <laughs> Oke, okay, yang baru hadir di sini thank you banget udah ngeluangin waktunya guys ya. Thank you banget pokoknya udah mampir di sini jangan lupa dibantu like, komen, share nya bang ya nah yang belum subscribe, di subscribe juga nyalakan juga notification loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru dari channel kita ini ya seputar main game di pragmatic play dan kali ini aku bermain di sweet bonanza yang biasa bang ya yang ori <tuh> hmm, love nya kurang satu sisa 47 putaran lagi dari putaran otomatis 70 nih guys ya di bettingan 400 rupiah semoga kita dapat lagi namanya free spin gratisan ya di bet 400 kalau dapat free spin gratisan berarti bay itu 40.000 ya 40.000 cok nah kalau posisi udah kayak begini mah udah enak cok udah tenang udah bisa sambil ngerokok sambil apain, sambil ngopi juga bisa sampai dilepas juga spin spinnya juga bisa ya guys ya karena apa? karena kita udah cuan banget 100.000 naik ke 800.000 dan di sini kita main di bed 400 perak ini mau dilepas aja mau diliatin doang nggak masalah juga mm, satu lagi tuh ya lollipopnya kurang satu cok lollipopnya kurang satu dia <tuh> Oke okay, di sini Apakah kita dikasih lagi yang namanya free spin tapi petahannya lumayan ya usahanya lumayan masih bertahan di 855 54 naik lagi turun lagi naik lagi turun lagi kayak ingus ya naik turun-naik turun ya <gifat> 30 putaran lagi nih sisanya dari 70 putaran semangka pecah jelas banget disu anggur sama pisang baru apel apel yang gak mau dong wah apel yang gak mau kurang satu beneran cocok lumayan kalau apel pecah coy 852.000 Oke okay, masih bertahan di 3450 ribu Apakah kita menyusut di sini Di pc 400 mulai nggak gak connect Connect lagi bagus Wah banyak pe pecah cok Mantap Pisang, kelijo Jeli banget Manggis Mantap smokey eh aduh banget ya Lupa cok sisa 17 putaran seputaran lagi di sini ya guys ya Dan seperti biasa Di sini selalu aku ingatin Bahwasannya di sini cuman sekedar Hiburan semata juga cak cuma sekedar hiburan semata jangan dijadiin mata pencarian kalau bermain jangan over banget jangan terlalu nafsu banget ada batasannya guys ya kalau main ya minimal kalian kalau rungkat dua kali sehari ya udah, jangan diterusin besok dicoba lagi karena beda hari beda hoki ya guys ya inget dan yang paling penting sih eh, kalau ingin deposit itu cukup pakai dana kenakalan ya jangan pakai jangan sampai pakai dana keburuan pribadi jangan coy ya karena cuma sekedar hiburan mata doang jangan di selesain ya dana-dana untuk keperluan genting nanti susah coy kalau kepake ya. Intinya gitu guys ya saya selalu menggunakan dana kenakalan aja kalau ingin bermain biar aman guys ya seumpama kalian rumkat itu nggak jadi beban banget. Kalau WD lumayan nih ya dana kenakalan ya. Oke di sini sisa putaran tinggal berapa lagi nih ya? Tinggal dua putaran terakhir ya dua putaran terakhir dari 70 putaran di sini saldo aman 850 stacknya ya. Mantap sih. Di sini bakal aku tambahin lagi di putaran quick spin aja lah ya. Masih di sama 20 20 putaran ya. Di sini lock langsung pecah, coy. Ini dapat nggak dapat, kita langsung cabut ya. Ini auto spin terakhir ya. Jadi polanya itu 30 70 20, guys ya. Thank you banget untuk kalian semua, Bosku, yang udah mampir di sini, yang udah nge-like, share, komen, pokoknya udah ngasih support channel kita. Thank you banget yang baru bergabung juga makasih banyak mong ya. Eh, udah subscribe juga thank you banget. Semoga kalian profit juga ya. Menggunakan pola trik terbaru dari saya ini semoga hokinya lebih gede dari saya, semoga bedanya lebih gede ya guys ya. Dan di sini bakalan aku akhirin aja guys ya. lima eh, putaran lagi di sini aku bakalan langsung WD aja lumayan co. 800 ribu coy. 800.000 coy modal 100. Oke okay lah. Thank you banget guys ya. Kita jumpa lagi di next video dan seperti biasa. Salam sensasional dan bye-bye. Thank you guys ya.